Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi Perkenalkan, saya Herman Haryanto Salah satu mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2022 Di UIN Sultan Maulana Hasan Banten Kali ini saya akan menayangkan video pembelajaran di sekolah dasar negeri SDN Mangga Besar kosong satu pagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 2 pada materi Allah maha pencipta dan alqolik dan saya berharap bimbingan dan arahan pada dosen pembimbing semoga mendapatkan masukan untuk Memperbaiki kinerja saya dalam mengajak Terima kasih selama menyaksikan tayangan video saya Yang pertama Adik. Ya, pertama Kalau di wilayah. ¿vale? deh nah, kita semua nah ya, sekolah-sekolah semuanya tapi sudah yang bukan hanya anak sekolah tapi jadi orang-orang yang Amin. Amin. Baik, kita setiap disana nah, kita, selain -selain, kita selain menulis dan berdiri di apa judulnya? mau dulu mau nah mau kemana dalam materi yang akan kita nanti kita semua bisa memahami apa yang pertama ya kedua kita semua bisa melaporkan dengan benar. ya dengan yang baik dan ya mau mau pasti oke kita sama-sama menjadi -sama... oh, oke ya oke okay. okay, okay, okay. Thank you. Terima kasih semuanya. Ini Oke. Pertama Bapak ya. ah, Jambat, ada 14. Amin. Ah, ya. Amin. Hmm, ada Ya, jangan kagak rumput turun gimana? sawah, sawah yang ya, di dilalang turun, oke? Okay. Nah setelah kagak lagi apa ini? Dapur beru, kebun lumah, ada jalan tuh, ya sampai kaki kirinya ada pohon. Masihnya baru jalan naik naik turun turun, turunnya kiri pak? serikan ulah semua banyak kemanjuran. Kaki kiri bawah kemaren, semua yang lain. Dia tadi bertanya, jam apa ini? Ya, ya. Orang tua sama anaknya yang kita bisa orang tua kita dan jalan-jalan berkreasi. Ya, di mana? Di pantai. Nah, Lalu, kita sebelah kanan ada jam berapa ini? Tahu. Oke, hey. setelah ini, kami minta kita akan buat kelompok dari berapa yang ada, kamu harus bercerita, apa? Membuat pertanyaan dari hasil yang kalian lihat. Nah, maka akan berikan gambar ini nanti buat kelompok, masing-masing kelompok membuat pertanyaan dari yang kalian bisa dipahami. Oke, okay. untuk membuat kelompok, silakan ambil. Hidup, jadi nomor satu, jangan tak perlu begitu. Hidup, dia Baik, kita, kita akan buat kelompok ya. Empat saja. Empat kelompok. Sudah siap kita akan bikin kelompok? Ya. Ayo silahkan kita buat kelompok. Mejanya diatur ya. got Ini untuk kelopok Soga saja Ya berikutnya popok berikutnya akan dibacakan oleh siapa namanya Kipa. Ayo silakan Kipa. Hari ini. memiyakinkan kita bahwa hanyalah Allah, Allah. dan itu ya satu Allah Rasa cukup ya pertemuan hari ini untuk pribadi yang Bapak ya. Bisa untuk masing-masing ya. dikerjakan ini masing-masing ikut masing-masing ya masing-masing ya Dari, juga, juga dari pelajaran ini, ya. ini anak-anak ya. <gulit> ya. yang morotan, ya. Ini sini kira-kira ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang belum paham tentang auloh? Apa yang belum paham kira-kira? Sudah -kira? ya sudah paham ya? Ah, asma ustaz Abdin ya? Mas. Baik, nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan ya sampai di sini. Bapak berharap kita semua ya kalian bisa paham betul tentang materi hari ini. Ya, Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Ya, pelajaran keempat yaitu bekerjasama dan tolong menolong. Insya Allah pekan depan ya semoga kalian bisa kesehatan. Amin. Bisa bertemu lagi dalam. I'm yeah. a yeah.